halo guys ketemu lagi dengan listor sabar seperti biasa ya kita bermain game mobile legend lagi dan di sini saya sebagai hyper. nah saya cuma fokus dulu di monster hutan kita coba ambil dulu ini ya ini sepertinya kecoa ini kita ambil kecoa oke okay. kita ambil dulu kita baru level 2 ini oke okay, sabar sabar selena Oke, okay, mundur-mundur selena, mundur dulu. Mundur. Oke, okay, oke, okay, sabar selena. Ya, oke, okay, sepatu kita udah jadi. Ayo gas, gas. Gas selena, gas, gas, gas. Kita coba ini dulu kilo. Nice. Mantap, mantap. Habis nanah. Nice selena. Oke, okay, kita mundur dulu oke okay, main hebat main hebat selena mantap kita ambil monster hutan dulu ya karena kita ini baru level 3 ya kita selesai makan nanti level 15 ya guys nah oke okay. guys yang baru ketemu video saya mungkin di beranda kalian channel saya ini nongol di beranda kalian mohon dukungannya ya bisa di like komen dan subscribe ya jangan lupa di subscribe dan komen ya agar saya bisa eh, kembali lagi ke rumah teman-teman oke okay, kita coba ambil turtle ya di sini ada turtle oke okay, turtle sepertinya tidak ada oh, ada musuh ini ada balmon coy coy ada balmon coy kita mundur dulu ada ada nana juga nih kita dapat oke okay, kita dapat tartel ya teman-teman multi -teman. jam <laughs> kita ulti saja ya teman-teman nana nana ayo ayo selena ayo eh mundur selena mundur mundur mundur mundur jangan dulu ngosakil selena ayo selena mundur aduh maaf selena maaf maaf oke okay, selena maaf ya selena memang mantap juga ya Oke, okay, kita ambil juga monster hutan di sini. Dan teman-teman, jika kalian jika kalian menggunakan hero Saber yang lebih GG, eh, saya mohon berikan komentar ya cara menggunakan hero Saber yang lebih GG seperti teman-teman gunakan. Saya akhirnya hero Saber ya cara bermain hero sabernya kalau pengalaman saya bermain seperti ini ya teman-teman tidak tahu kalau eh teman-teman yang menggunakan hero sabernya juga mungkin lebih bagus dari saya saya minta maaf ya karena pengalaman saya bermain hero sabernya seperti ini eh, matchnya udah 2000 guys kalau saya menggunakan hero sabernya 2000 sini saya tidak pesan title ya teman-teman kalau pesan title mungkin kita di <laughs> dikejar musuh ini kita dapat triple kill ini nice maaf aku selena kita dapat kill oke okay, ada balmon apa kita triple kill oi mantap nice ayo selena bantu aku selena kita bisa serve, bisa meniak kita meniak nih oi terima kasih selena Terima kasih Selena yang udah bantu minyak Oke okay, kita masih fokus juga di Tapi ini miripnya Selena ya guys Monster <tuh> hutan miripnya Selena ungu, -ungu gimana gitu Hai ada Balmon Sepaninya mau ambil turtle tuh guys kita kalah ambil turtle yang coy kita pasti kalah ini edit edit karena tebal juga nih editnya. kita kalah ya nah, biarkan aja masuk ya guys kita harus jaga turret ya biar tidak dihancurkan oleh musuh kita balik juga ke monster hutan ini jadi kalau saya menggunakan hyper cyber ya guys eh, saya itu selalu tidak ketinggalan buff jika buffnya mati jadi ya kembali kita harus kesempatan ambil ya buat apa kita sebagai hyper tapi kita eh, sangat lambat ambil buff nah, perhatikan ini undaranya tebal hmm, tebal banget malmun buat level bagi level 8 aja udah eh, sakit banget. Sorry vale, sorry. Vale. sabar maafkan aku vale. Kita coba ulti aja. Ah sakit banget like Sorry bro di. kita buat pedang sabit ya. Sabit. Biar cooldownnya cepat. Oke okay, hunter strike. Hunter strike udah jadi, ayo, ayo kabur dia, ada nana lagi sini, no no no no no mundur aja, Selena mundur mundur, ayo, oish keburu ulti buru coy, Aish, mantap, mundur Selena, ada ulti nana itu nih, Selena, jangan dulu, barbar Selena, nah itu matikan aku bilang ada ultis si Nana itu sorry sorry selina sorry sorry bentar bentar bentar mundur dulu aja lupa lupa <laughs> ah nice biarkan Nana selamat aja kita tartel aja ya nah, kita tartel guys eh ada Ah. Uh, export, export. Ayo gas gesekkan. Kan. Saya coba ambil turtle Oke, okay, nice, nice. Thank you, thank you, thank you. Oke. Okay. Kita ke buff ini dulu ya. Bentar, bentar, jangan terlalu berbarlah Selena, Selena. roomer mantap, guys. Lumayan ketemu Selena terus seperti ini setiap konten aku selalu ada selena ya kita tangannya keberuntungan sabir ini sudah di ada tangan selena ini ah kenapa ke oh balman mati kita coy oh, mantap alhamdulillah selamat oi terima kasih bro bro, bro terima kasih Yuk, kita coba dulu ambil ini monster ya, hutan ini Monster hutan merah ini biar tambah semangat rumah bar ya jadi kita ambil uh, kecoa juga nih hmm. darah sabirnya cepat cepat ya uh. kita coba ultisinana ini birka kapul ya Nah, legendary. oke okay, mantap dan teman-teman yang baru nonton channel istri sabar juga jangan lupa dukungannya dengan cara Like, comment and subscribe. Aduh, sini kita mati di Kroyok ini, guys. Kita di Kroyok. Mati kita Moskow Auh. Kita mati. Oke, okay, guys, kita sudah satu abad kemudian kita sudah hidup kembali. Oke. Okay. Kita menuju ke kawasan hutan dulu ya. Oke, okay, mantap. Mantap. Vale. Ayo ayo ulti. aku ulti nih. Hajar. Ais nice, mantap lapo-lapo. Kita masalah, kita dapat assist, aja udah udah. ya ada Balmon sial. Si Balmon tidur di Lord, guys. Waduh, si Balmon tidur di Lord. Lord teman, teman oke kita hidup lagi. Awas Balmonnya, kamu tidur-tidur di Lord seng tengok. Oke. Jangan kaburlah Balmon. Jangan kejar tubal moon Mati musku oi ada nana Sabar sabar Mundur dulu Gaskan gaskan lapu-lapu Ah ada nana oi Mati Mati teman-teman Wih -teman. hampirnya Pistol kami Pistol cyber udah ada ya guys Nice, brody. Nice, nice, nice, brody. Ayo, kaskan. Wah. sinana. Kenapa lunanya sinana, Kita recall dulu ya. Eh, hampir saja tombak maut lewat. Oke. Okay. Kita buat apa ini ya? BOD aja ya. Biar lebih sakit. Kita buat item yang ke... 5 BOD ini kalau kita main lama ya guys kita pastikan kalah ini karena ini Balmune yang kita lawan ini Top global Balmune juga ya ambil aja buffnya saya nggak apa-apa saya coba targetnya ini Moskow guys kita lok Moscow guys, ah kita kenal. kita coba lok Moscow guys, <laughs> nice, tidak apa apa kita mati ya tapi ini lawannya pasti habis ini rata rata rata rata, hajar terus bro, kaskan kaskan kaskan, mantap, dan kita sudah hidup kembali lagi Gaskan, gaskan, NN aja kalau perlu NN bro, NN Bentar, bentar ya Bentar kawan, bentar, bentar, sayang Selena, bentar ya Sabar, sabar Oke, okay, gaskan, gaskan, kita ke aja bro Meet, meet, meet, meet, meet Ayo lah Oke, okay, lord aja, lord, lord, lord aja bro Solo aja, lord bro kita coba ngumpet ngumpet sini kita coba ngumpet ngumpet sini di mana kamu ini ah nice rata ini ayo gaskan aja lord kita coba ngumpet dulu ya udah gaskan aja gaskan gaskan oke okay, gaskan oke okay, kita dapat melimasi Lord Lord Lord Moskownya kabur kemana nih Moskow tadi ya Moskow kabur kemana kamu Moskow Moskow kabur kemana kamu Moskow Gimana Ah kena stun dengan edit Aduh amati kita oh, Kita masih selamat kita coba rikal dulu bentar ya. Kita coba rikal dulu. Kita kembali ya. Ayo n aja n, n, n rata tuh. Nice nice nice nice nice. Ayo saya coba misalkan million million. Mantap. Dan kita Victoria ya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang perlu nonton channel saya sabar jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, comment, and subscribe semoga channel saya ini bisa motivasi kalian dan bisa terhibur salam satu kami bye